Waspadai emas sedang tertahan di area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan tertahan di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.712,29 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.687,41. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.